Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Ya saat ini pada hari Rabu ya Rabu, Rabu tanggal uh, 3 Tanggal 3 Januari 2022 23. Tadi, Eh 23 Tadi saya sudah digurah mata karena minus Dan ini harus terapi 3 bulan ya Nah itu di bawah ada eh Apa ini ada videonya ya. Waktu saya digurah. Ada berbagai macam penyakit yang bisa diterapi sampai sembuh. Di antaranya adalah mata minus, mata plus, mata silinder, katarak mata. Nah yang saya di video ini adalah untuk terapi mata. Karena saya minus. Dan mungkin juga ada silindernya. Nah, namun bukan hanya sebatas itu. Kawan ada beberapa penyakit seperti eh, stroke ya struk ya stroke stroke asam urat kolesterol kobas-kobas apa hipertensi hipertensi uh, saraf terjepit ya saraf terjepit nah ini ada kanker juga semua ginjal ya kejantanan pencer dan pencernaan ini banyak herbalnya di sini ada lambung ya nah bagi sahabat-sahabatku yang memiliki penyakit-penyakit seperti itu dan insyaallah mau sembuh total itu harus terapi ke Kang Sajar, Sajar ya Kang Sajar. Nah, insyaallah kedepannya di tempat saya di sini di Cibitung di Perumahan LBS 2 akan dibuka kayak praktek nah, kayak anu lah, ya ya praktek dua, dua kali seminggu nanti kita tentukan waktunya, per beberapa hari Kang Sajar nanti datang di sini yang jelas pasiennya harus ada. Nah kalau terapi tidak boleh putus kawan. Kayak saya ini terapi mata itu harus diterapi kayak yang di bawah itu yang dipijit itu selama delapan kali dalam sebulan. Nah ya dalam sebulan. Nah kemudian ada alat tetesnya di sini ya ini ada alat tetes ini yang satu kali eh, apa tiga kali seminggu nah, ada aturannya. Ya, terus yang putih ini adalah setiap hari satu kali satu hari menjelang tidur 3 tetes. Nah, ini juga selama tiga uh, bulan berturut-turut yeah. nih ini harganya sebotol Rp50.000 tapi ingat nanti akan diajari cara uh, perenggangan syaratnya dulu di sekitar mata kayak yang saya lihat itu ya yang ada di video ya khususnya yeah. di luar daerah ya mungkin sekali saja dulu anu apa kayak uh, totok wajah gitu yeah. syaratnya itu 8 kali seminggu. Nah, ongkosnya sekali setiap pertemuan eh, terapi begini itu itu biayanya 100.000. Berarti kalau 8 kali terapi berarti 800.000. Di luar obat, kalau obatnya ya kalau yang ini nih yang satu tetes kanan, satu tetes kiri, ini yang tiga kali seminggu, ini kayaknya cukup satu kali beli sudah cukup untuk 3 bulan ya. Tapi kalau yang ini ini satu botol per 14 hari ya, ya. habis. Berarti kalau eh, 2 20 entar langsung 1 bulan, berarti paling tidak 7 botol. 7 botol ini selama 3 bulan berarti eh, 7 kali 50 350. Ini 50, berarti ini obatnya saja 400. Ya, 400. Tapi pertemuannya yang terapi 1 bulan pertama itu 8 kali, berarti 8 ribu kawan. Nah setelah bulan kedua sampai bulan ketiga tidak ada lagi terapi. Ya cukup melanjutkan ini. Ya. Nah ini sudah dibuktikan oleh Kang Sajar termasuk kepada istrinya ya yang eh, menyiapkan. Ya. Nah ini juga ada di belakang-belakang semua nih. Ya. Nah coba Kang Sajar eh, sampaikan kepada eh, publik ya eh, tentang pengobatan ini dan obatnya diracik sendiri kan? Ya. Oke, okay, okay. itu herbal kita ngasih sendiri. Tapi untuk metode terapi sebetulnya terapi kita ada beberapa macam kemudian ya. Ya, ini baru mata. Iya. Bolong yang glow. apa? Terapi bakar. Terapi bakar. Iya. Karena ada terapi bakar tuh, ada terapi bakar. Ada gurah mata, ada gurah hidung, gurah telinga. Oh. Uh. Ada totok saraf, totok punggung, Terus uh, jadi petir. Jari petir, jari petir ada wow. Oke, sebentar. Kayaknya di sini ada anu. Eh, yang mana? Eh, ini kan yang yang di video ini kan yang gurah mata kan? Itu gura mata. Ini gurah mata, Guys. Ini gurah mata. Nah, ini ya, ini gura mata. Yang sekarang yang ada di video ini gurah mata kita. Ini kita gurah mata. Nah, coba perlihatkan gurah mata. Ya, ini saya ditetesin tadi, oi, kawan. Ada mana yang pas titik di, ah, Ini belum. Ini persiapan di Persiapan waktu sudah selesai ditetes itu? Oh, persiapan ditetes lah Persiapan ditetes Itu persiapan ditetes ben. Coba lihat dulu nah. Ini kan dipijit-pijit dulu nih Nah, pijit Kita tujuan pijat itu pertama merelaksasi otot sarap Sarap-sarap hmm. mata itu kita lemaskan dulu ya hmm. Sarap-sarap sekitar area mata kita lemaskan, kita kedokan Dengan tujuan apa? Supaya pada saat kita kasih herbal ya. Herbal tetes mata itu enggak tegang. Hmm, rasanya biar rasa perih pedas panasnya itu pedas panasnya itu enggak terlalu pedas, enggak terlalu panas. Iya. Karena kalau ada yang keluhan mata minus, mata plus, ada keluhan mata itu pasti rasanya pedas luar biasa. Mana oh, ini? Oh, ini dia nih. Ah, itu persiapan tetes. Nah, itu. Ini, ini persiapan tetes. Jadi di apa? Di ini dulu ya. Ya, di di di pijat dulu. Ah, Dipijat ah. dulu area sekitar matanya, area wajah, titik-titik saraf, simpul-simpul saraf maka hmm. kita kendorkan dulu. Karena tujuan daripada pijatnya ini, e, tujuan pijatnya ini untuk merelaksasi apabila ada saraf-saraf mata yang terkendor, saraf-saraf yang mati itu kita hidupkan kembali, hmm. kita rangsang kembali supaya e, ya. sarafnya tidak nah, kembali, pas di tites ini. Nah dia. itu pada betul betul itu pada saat ditetes. Itu pada saat ditetes ah. Jadi tujuan pada saat dipijat itu benar Pada saat ditetes lalu saya pijat mm. Nah tujuan dipijat itu biar apa? Biar rileks Biar rileks biar ringan Biar rasa pedasnya itu enggak terlalu pedas mm. Tapi kalau ditetes enggak dipijat Pedasnya luar biasa Dan itu agak lama, akan agak lama mm. Rasa pedes sepanas itu akan agak, agak lama Sekitar 5 menit tanah. Tapi kalau sambil dipijat 1-2 menit aja Iya, iya, iya, iya, iya. Kalau untuk di kurang matanya. Nah, itu kan di kurang mata ya. Itu kurang mata. Jadi ini kurang mata tujuannya adalah untuk yang mata plus, mata min, katarap, dan mata sindal cuman syaratnya satu. Hmm. Belum pernah dioperasi. Oh, yang penting belum pernah dioperasi matanya, kawannya. Ya. Yang, yang, yang penting. penting belum pernah dioperasi. Karena kalau udah pernah dioperasi, nggak bisa. Nggak bisa. Hmm. Kenapa nggak bisa, Kang? Guru saya bilangnya begitu ya, Awanah guru saya dari Kang Romi, dari Kang Anapi Itu pesan Sebelum melakukan Terapi ke pasien, adakan sesi Wawancara atau sesi konsultasi dulu Didiagnosa dulu Apa keluhan pasien Apa yang menjadi kendala Pasien selama ini hmm. Ditanya sudah berapa lama Riwayat medisnya, apakah pernah Berobat rumah sakit, apakah pernah Berobat terapi kemana? Itu kita, kita, kita, adakan konsultasi. Iya, ya Kita tanya juga rekam jejak medis, pernah nggak dioperasi? Oh pernah nggak bisa. Oh, kalau pernah dioperasi, mata nggak boleh, sih. nggak boleh kawan. bisa. Kalau udah dioperasi nggak bisa. Nah, tadi ini saya sudah di terapi sekali ya, kawan. Belum dikasih tetes dan ini obat saya. Sudah ada ini. Ya, ini khusus mata. Dan yang lain juga penyakit yang disampaikan tadi, ya semua yang punya keluhan ada terapinya, terapi bakar juga ada. Contoh ini ya, ini kan sudah ini. Ya. Ba. Itu kurang serai. mata. Kasih suara. <tuh> Pribadi bang. Awalnya doang. Misalnya terang. Sekarang gimana rasanya? Woi terang. <tuh> Terang, kayak pandai lah. Jadi, <tuk> terbentuk, kadang terbentuk. Terbentuk banding, ya. Enggak, bunyi-bunyinya nih. Masih terapin, masih, masih dipijet, masih pelemasan Kita stretching dulu, kita kasih pelemasan dulu biar gak takut. Iya, kalau saran itu gak bisa dipijat. Ya, dipijat ya. Dipilih, Kalau syarat obat, syarat obat. <tuk> tapi syarat lain. Okay. Ini kita ngambil di oh, saudara. Hmm. Ah. Ya, <tuk> kita ambil saudara. Hmm. Oh. Oh, guys, bunyi. Nah, nah. Masih ada panen ah. ya. gitu ya. Ya. Kan? ada lagi suaranya masih lek? nah itu nanti ambil di tulang ah, tulang tengah sih, tulang tengah ya, tulang tengah ini ya ambil tulang tengah tujuannya apa satu kadang ah, badan kita itu kalau duduk hmm. suka nunduh, hmm. hmm. suka tunggal itu kita kasih adjustment tekanan ya, biar apa ya. biarinan, hmm. biar relax biar nyaman biar tidurnya enak kalau ada keluhan di dada seser, ya napas berat itu itu langsung plong hmm. kalau ada keluhan di dada paru-paru itu langsung plong langsung napas panjang itu langsung nyaman. Pada saat hmm. kita kasih adjustment, kasih eh, apa? ringanlah. Kasih ringan tulang-tulang yang selama ini enggak pernah di gak pernah gitu, hmm. Nah, itu kita kasih itu tujuannya biar rileks, biar semakin nyaman tubuh gitu. Heeh. Hmm. Gitu. YouTuber, TikToker, kan tuh YouTuber, TikToker. Kan habis ini, enggak? Kepala mengokot kiri, badanannya nih mengokot ke kiri, dingin-dingin Sudutannya aja, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, dari heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, biar heeh, heeh, heeh, kita suruh... oh, jasmanis itu berarti kalau tidur mm. kalau kita sering nyender ke kiri nah, pasti itu paling bunyi makanya pada saat tadi kanan nggak terlalu cuma bunyi satu dentakan tapi pada saat ke kiri pindah ke kiri tarik itu pegel itu pegel nah ini rangkaian dari terapi mata terapi mata coba saya perlihatkan yang terapi bakar kawannya Uh. Apa yang bunyi itu ya? Itu kita C ambil di C1 C1 namanya ya? C1. C1. C1. C1 Tujuan kita ambil C1 itu apa? Kalau ada keluhan sakit kepala hmm. Di belakang Itu langsung ringan hmm. Langsung ringan Wah. Kalau kuping kita tarik itu kalau ada Wah. masalah dengan kigo Itu Ternyata. jadi Ternyata. selain kita kasih herbal Tapi kita terapi juga sarap-sarap ya, ya, ya Itu, itu masalah sarap-sarapnya Apa? Hmm. sekarang tinggal dibakar, dibakar, Coba kita Dibaka. bakar, guys. Tapi matikan, matikan. <laughs> Baka, Mati <ti <ti Tinggal sekarang masuk ke bakar ya. Matikan dulu kawannya, nggak boleh perlihatkan kalau bakar. Bu bakar. Bu bakar, bakar. Lanjut dibakar. Nah, Mana di sini ya ke sana? Tukang bebas benar. Ini prosesnya tuh yang bakar. Proses bakar. Fungsinya bakar apa? Yang pertama melancarkan peredaran darah, yang kedua melemaskan otot-otot, otot-otot yang kerap otot-otot yang tekan itu dilemaskan dengan memberikan hawa panas, sanderan panas ke dalam tubuh. itu tujuan utamanya itu melancarkan peredaran darah. tapi kalau itu dilakukan dengan konsisten, kontinu, itu akan memberikan dampak yang baik untuk peredaran darah. Kalau apabila dampak. ada kolesterol, nah itu langsung hmm. ringan. kenapa? karena pada saat kita berikan uh, hawa panas ke dalam Anak. tubuh, pembuluh kapiler itu, itu akan melebar. ini obat karena ya, lebar ya, dia kan akan lebih nyaman, semakin ah, rileks. Biasanya itu pada saat dia habis dibakar oh, ada simpul-simpul titik-titik tertentu bakat, yang memang itu ada keluhan. Itu bakat. perasaan lebih panas atau perasaan hangatnya masih terus ada. Hmm. Hmm. Ditambah nanti udah dikasih dorongan herbal, ya. herbal. herbal ini harus ditambah dorongan herbal, di ditambah dorongan di di herbal, ini yaitu tadi buat obatin si oh, uh, kolesterolnya. Ya, udah saya sampaikan usia nol sampai dua lima tahun pembentukan. Dinding kota di pembuluh darah arteri, dua lima sampai empat puluh ya, tahun, Raya, itu penebaran iya, gigi kolesterol di pembuluh darah arteri. Makanya, kalau kita duduk lama, sama, duduk sila ya, ya, itu suka kerap, suka kesemutan. Ah. <tuh> Seperti kita ngopi dulu ya. Yes. Hari saya lagi di itu ya, dibakar. Jadi kalau terapi itu termasuk terapi mata dibakar gitu, udah seratus ribu ya? Iya, satu paket. Satu paket satu kawannya paket. jadi terapi mata tadi sama terapi bakar itu sudah satu paket seratus ribu. Satu paket ini. Satu paket. Jadi kita buat benar-benar si pasien itu nyaman. Hmm. Kita buat kondisi tubuhnya rileks Kita buat kondisi tubuhnya. Jadi di perlu dipijit kayak gini. Enggak ya, perlu gak ya? Enggak perlu. Kalau dipijat urut itu, itu pijat tradisional itu, itu bagus. bagus. Hmm. itu bagus, tapi kenapa saya nggak menggunakan, karena kalau untuk pijat tradisional itu lebih kepada kalau keselio, keselio. nah itu ya dipijit itu, yeah. biar apa? buat mengembalikan posisi uratnya hmm. tapi kalau untuk terapi bakar, karena memang terapi bakar ini kalau bisa sampai ke tulang hawa panas, antaran panasnya itu menjadi obat obat ya, obat, biar ya, hal, hal seperti tadi kita kan sama-sama makan kemudian nah dari kemarin juga kita sure. minum kan ha? habis makan hmm. ah itu itu ada enzim enzim di lidah kita itu akan menjadi penawar obat daripada makanan dari masuk minimal setengah jam lamanya satu jam baru kita dorong jadi kita ada lah sekitar 45 menit sampai satu jam nggak minum hmm. habis kita mau main apa main konten baru kita ya, minum ngopi, ya. itu baru kita ngopi baru kita minum coba kita lihat apinya ini Wush, ah, oh, ini pangbes peta dibakar hidup <laughs> hidup, pangbes peta dibakar hidup hidup ini, luar biasa. Kita kasih tekanan. Hmm. Pada saat kita kasih tekanan, itu hawa panas itu akan masuk sampai ke tulang. Hawa panas itu akan masuk sampai ke kulit, sampai masuk ke otot-otot. Nah, dengan dimasukkan hawa panas itu ke dalam tubuh, itu akan merelaksasi tubuh. Pada saat tuberelaksasi akan akan memberikan eh, apa rasa nyaman. Otak akan akan memberikan perintah tubuh jadi relax. Otak akan mencernak, tubuh jadi nyaman. Akhirnya nyaman. Iya, iya, iya, iya. Nah, ini yang bagian belakangnya. Coba kita percepat sedikit. Ini, kita percepat sedikit, kawan. Ini kan uh, kaki juga ya. Nah Kaki. Wah, kaki. Kaki karena suka dilutut itu, suka berdiri, suka lama. Nah, hmm. itu suka nah Makanya kita bakar juga biar apa? Biar rasa pegalnya berkurang. Rasa nyarinya berkurang. Hmm terus untuk dibetis juga, betis itu kan jadi apa? komponen penahan, jadi jadi apa? Ayo, oh, ayo. Jadi beban. Nah itu masalah. kita kasih bakar terapi biar apa? Biar nyaman, biar ya? biar ringan. Otot-otot yang tegang, kadang otot Sampai dibetis sepanat. itu suka, ayo. ayo, suka apa? Suka keras, hmm. suka pegel. Nah itu dengan cara teri bakar nyaman. Nah, ini udah kayak punya saya biasanya kram. Nah, ya. kalau duduk gini ini udah nyaman. Nyaman ya, udah nyaman kawan. Itu baru satu kali, satu kali. Ini kita akan lakukan terapi selama 8 kali dalam 1 bulan. Masak. Tiap 2 hari kamu sini. Mau nggak mau. 3 kali itu sudah. 3 kali ya. 3 kali sekali. Kita terapi aja. Habis terapi udah saya balik. Mata ini. Ai. Satu bulan nah, untuk pembuktian gitu ya. woi harus sampai sampai kacamata nggak dipakai lagi. Harus. Jadi <laughs> ini pembuktian kami buat pembuktian kawan. Sekarang kan saya masih pakai kacamata karena baru satu kali ini. Hari ini tanggal tiga. Nah, ini selama sebulan ini diterapi, ya, ya kan? Nah, bulan kedua, bulan ketiga sudah tidak terapi, oh, tapi berus. ya lah ya kan? Ya. Nah, susah tetes. kita tes. Kita Mau masih di bulan kompat apakah saya masih pakai kacamata kalau melihat jarak jauh ini? Ya. ya, yang jelas ini sudah ada pembuktian di beberapa orang termasuk istrinya sendiri, ya. Ini ya. jadi ah, kaki itu? biar relax. makanya kaki saya biasanya ke semutan udah mulai jauh ber, kalau di rutin dalam satu bulan di terapi salamkan keluhan-keluhan masalah kaki kebas kram pegel itu insyaallah oh kaki kebas kram insya insyaallah insya insya iya, iya iya iya iya ah itu betis kawan kepala juga dikasih kawannya ini ada kepala nih Nah, ini bakar kepala. Komandan dibakar. <auction> oke okay, jadi ini yang dibakar kepala kawannya oh, mantap Baik. Nah, sekarang kan orang nanya masalah biaya ini ceritanya ya. Iya, biaya. Baik, untuk biaya untuk biaya kawan, untuk mata dulu saya jelaskan lagi ulangi. Untuk mata terapinya 3 bulan. Ya, 3 bulan. Satu bulan pertama itu diterapi, diterapi kayak saya tadi itu, ya. kemudian uh, ada tetesannya, ulangi terapi dulu ya, terapi. Terapi itu bias, biayanya terapi kepala yang termasuk yang bakar semua tadi, satu paket itu 100.000, serkan pertemuan. Berarti kalau 8 kali pertemuan dalam satu bulan itu berarti 800.000, Siapa kawan 800.000 nah ini ada alat tetes ada dua macam ini alat tetes yang pertama ini khusus untuk eh, tiga kali seminggu ya satu kanan satu eh, satu tetes kanan satu tetes kiri ya ini diteteskan eh, kapan saja yang penting bisa santai ya nah ini yang dua botol ini ditetes setiap mau tidur ya ini, sama, ini dengan ini sama Tiga tetes sekarang, tiga tetes kiri, ya. bisa mau tidur, mau tidur tiap hari, setiap hari selama tiga bulan. Nah, yang ini, karena jarang dipakai, hanya satu kali, per dua hari, jarang, ya. Satu kali. Ini tiga bulan cukup nih, harganya Rp50.000. Nah, kalau yang ini, satu botol yang harian, ini 14 hari, taruhlah setengah bulan. Eh, 14 hari lah ya, 14 hari. Nah, 2 28 hari. Nah, kan 3 bulan tuh. Berarti 6 botol sampai maksimal 7 botol. Ini artinya 150.000. Berarti 50.000 7 botol 350.000. Iya, tambah 50.000 berarti 400.000. Ribu. Ribu. Dengan terapinya selama 1 bulan itu 800.000 jadi modalnya itu 1.200. Ya. ya, betul. Modalnya untuk mata. Begitupun yang lain, yang ini. Kalau in, in, ini tidak perlu diterapi ya. Kalau itu nggak perlu terapi? Oh, nggak perlu diterapi. Ya, ini ada ya. Herbal hipertensi. Hipertensi itu kalau tinggi bisa kena stroke ya. Nah, ini obatnya. Ini berapa kalau ini? Kalau itu harganya 200. Ini harganya 200 ribu untuk hipertensi. Ya. Nah, kalau untuk herbal kanker. Untuk herbal dalam bentuk teh semua sama, sama. 200.000. Ini semua ya ini tukang kira ya. ini dalam bentuk teh ini dua teh semua nih. Ya? Dalam bentuk teh. Semua. Jadi dalam bentuk teh, Sudu ya. Ah, ini 200.000. ribu kanker ya. Ini auto imun. Apa itu imun? Auto -imun. Itu kalau ada permasalahan biasanya di daya tahan tubuh. Oh, yang daya tahan tubuh yang mudah lelah, mudah capek. Nah, ah, ah, mudah, ini lelah, mudah kena flu. A itu iya. ah. untuk memperkuat daya tahan tubuh itu herbal autoimun. Ini, hmm. ini 200.000 juga nih, ini isinya berapa nih? Isinya 20, isinya 20, satu hari sekali, satu hari sekali. Ya, ini juga 20 semua isinya ya, semua 20 isinya. Ini untuk gagal ginjal juga, iya. Itu buat gagal ginjal, yang sudah gagal ginjal atau yang belum gagal ginjal. Yang punya permasalahan keluhan ginjal, punya masalah yang gagal ginjal, ini herbal. Ah, ini herbalnya kawan. Ya dua ratus ribu. Nah herbal kejantanan nih Ah ini herbal keharmonisan, harmonis Arbonisa. rumah tangga ini. Ini herbalnya harus pergi ini, ini. ini teh, ini semua dalam bentuk teh semua. Bisa enggak? dalam satu semua? Nggak bisa. Oh kalau ada keluhan hipertensi kita obatin dulu hipertensinya. Nggak boleh pakai yang lain. Nggak boleh. Oh nggak boleh kawan. Jadi misalnya oh ada hipertensi ada gagal ginjal jadi satu. Enggak boleh. Enggak satu boleh. Satu. Selesaikan satu masalah dulu. Hipertensi kalau sudah diminum dan sudah selesai baru yang lain. Ya. Dia, betul. Satu-satu oh, okay, kita Herbal pencernaan. Nah, ini herbal pencernaan ini untuk membersihkan usus besar, untuk membersihkan usus besar. Yang punya keluhan uh, usus besar, ya usus ini. besar itu apa efeknya kalau kotor? Kalau kotor, itu detoxnya pada kotoran Malam minum, besok pagi keluar itu pasti kotor Enggak, kalau misalnya orang yang kena usus besar itu gejalanya apa? Oh kalau usus besar itu, permasalahan di usus kemudian. Ususnya bermasalah Sebenarnya sakit perut kah? sakit perut kah? Lambung kah? Kalau lambung ada dua, ada get sama asam lambung greget itu kan asam lambung, sama ke lambung MAH hmm. Nah, kalau MAH itu dengan usus berbeda karena Tapi... berbeda? Bentar, ini, ini ada nih Herbal nah, Lampung. Herbal Lampung ini berapa harganya? Itu harganya isinya dua puluh. Kalau itu harganya lima puluh lima atau dua nih, isi dua 20 itu. Itu buat 10 hari. Oh, satu so, kali minum dua, satu kali minum dua. Ini harganya sepuluh besar, untuk lambung untuk lambung itu yang punya keluhan asam lambung, luka lambung mah. Itu herbal ya? Nah, ini yang punya mah, lambung, luka lambung ini. Herbalnya harganya 50.000. Ribu. 50.000 ribu guys. Untuk 10 hari itu. Ya, herbal lambung untuk 10 hari satu gitu ya. Herbal lambung, herbal lambung. Oke. Okay. Nah, yang ini nih. Nah, kalau itu untuk kesehatan. Ini apa isinya? Itu bawang putih tunggal yang direndam pakai madu. Itu udah kita rendam selama 40 hari. Hmm. Sudah rendam 40 hari. Fungsinya, fungsinya itu untuk untuk pria itu untuk pitalitas. Oh pitalitas. Untuk pitalitas kesehatan khusus khusus lah ya. Ya Kena. untuk pemugaran. Darah madu. Buat apa daya tahan tubuh yang punya keluhan hipertensi yang punya keluhan kolesterol lah ini hebat obatnya. Ini kan apa lagi? Ya, ya. ini berkiranya. umum Pak kalau ini umum dia. Oh, ini umum. semua. Umum. semua. Ya, umum. Ini semua. Ini dia semua. Yang ini madu. Nah itu satu paket komandan. Contoh. Ini ada hebat hipertensi. Nah, hebat hipertensi ini pasangan dengan madu. Madu apa saja gitu? Oh enggak, ini madu murni. Oh madu murni. Madu murni kita madu hutan. Karena madu ada dua, ada madu ternak, ada madu hutan. Hmm. Jadi kita madu liar. Oh. Ada madu ternak, ada madu liar. Kita pakai madu madunya madu hutan, madu liar. Uh -uh. Nah ini diminumnya sebelum tidur. Hmm. Sebelum tidur. Ini teh dicelup di diseduh pakai air panas, masukin teh, seduh, pakai air panas, ukuran 200 ratus. Oh semua minit. pakai madu tomasinya. Semua pakai madu. Oh jadi semua ini herbal ini. Semua pakai, semua madu. pakai madu. Berapa sendok? Madunya dua sendok makan. 2 oh dua sendok, sendok, sendok teh. Dua sendok. Nah, sendok teh. teh. Nah, 2 sendok jadi teh. ini adalah campuran semua ini kawannya. Jadi ya. kalau mau buat untuk herbal kalo ginjal, diseduh sampai hangat, ya sudah mencari baru kasih madu. Ya. Dua sendok teh diaduk. Betul. Oke. Okay. Itu konsumsinya setiap hari sebelum tidur. Sebelum tidur. Sebelum tidur. Kalau ini, kalau itu untuk wajah. Dari apa nih? Itu kita pakai apa? Sapron. Apa itu sapron? Sapron itu, nah, ini teman-teman bisa cek di Google lah. Oh ya. Apa itu sapron? Nah, cari sapron. Manfaatnya luar biasa sapron itu. Ini tuh disayang nah, Biar wajahnya kenapa? Biar wajahnya cerah. Ah, Biar wajahnya cerah. Oh, wajahnya cerah. <laughs> Ya ini nih. buat, buat, buat apa? ini setiap hari dipakai itu setiap hari itu rutin sehari tiga kali nggak apa-apa setiap tiga kali saya ah, ah itu pakai itu oke okay. itu sama semua ya sama semua oh, oh ini nggak ini air ajaib ini ah ini ada lagi air ajaib air ajaib air ajaib ini untuk luka luar untuk luka luar contohnya diabetes diabetes diabetes jadi untuk luka diabetes tinggal disemprotkan sering mungkin Hmm. sesering mungkin sesering mungkin disemprotin ya. kalau diabetes sudah diabetes luka sesering mungkin kalau untuk yang luka diabetes terbuka ya luka eh, kita ada luka apa koreng ya jatuh ada luka luka terbuka hmm. ini untuk luka terbuka gak boleh diminum pengganti beta tadi terbuka. pengganti beta Betadine ini kalau kalau udah banyak boros luka ini, nah, ya itu sariawan bisa sariawan juga bisa sariawan juga, juga. Bisa. ya sariawan disemprot semprot saran disemprot ini khusus untuk luka luar. Luka luar. Nggak boleh diminum. Nggak boleh diminum. Ini gatal, kudis, kurap, panok, pakai ini. Ah, gatal kudis, kurap. Nah, pakai, pakai itu. itu. review untuk herbalnya. Kemudian. Oke, ini sudah ada herbalnya semua. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Itu ada nomornya. Istri saya, Bunda ya, Bunda Soraya. 0821, 23528418. Nah, bagian dekat Bekasi yang disekitar Bekasi bisa jangkau ke tempat saya insyaallah setelah rumah di belakang jadi mudah-mudahan ya. minggu depan jadi kita akan merancang untuk ada praktek yang dua kali seminggu yang biar rutinitas ya untuk wilayah sini jadi tidak terputus nah bagian dekat di mana di... di wilayah Tambun, di wilayah Tambun langsung kok ke, ke tempat praktek saya di Kreasi 2 di Blok D10 nomor empat. Hmm, tuh, tuh bisa langsung datang ke, praktek. Langsung ke tempat praktek. Praktek langsung ke tempat praktek. Langsung ke prakteknya. Untuk wilayah Tambun yang, yang ke Cibitung agak jauh. Ya, yang kayak agak jauh, bisa di sana. Laki-laki, perempuan, anak kecil bisa, karena istrinya juga bisa bisa, bisa terapi. Oh. Untuk perempuan nanti ya. ada istrinya yang terapi, bisa. Oke. Okay. Mungkin ada yang lain lagi untuk Cukup. pengenalan itu, pengenalan terkait untuk apa, untuk terapi. Cuman uh, kita juga buat teman-teman mungkin ada di luar sana yang mau pelatihan kemana. Oh, pelatihan. Mau pelatihan ya? Pelatihan kita membuka pelatihan mahal guru. Untuk bisa kayak gini ya? ya? Bisa buka praktek. Yang bisa buka kok. praktek untuk pengobatan. Ya. Itu bisa belajar dan ada izinnya. Ada izinnya. Ada sertifikatnya. Ada sertifikatnya. Dapat sertifikat. Selain bisa buka praktek, bisa pengobatan, juga bisa jadi distributor herbal. Bisa seperti jadi. saya ini. Ah. Bisa seperti saya ini. Gitu. Ya, iya, iya, iya. Ada pelatihan maha guru Itu kita untuk pelatihan minimal 10 orang. 90, biayanya berapa? Biayanya itu untuk maharat 6 juta. 6 juta? 6 juta itu semua udah disiapkan. Apa, Apa saja yang didapat nah, dari daftar 6 juta itu. 6 juta itu akan mendapatkan pelatihan e, mahaguru mahaguru mahaguru itu apa aja sih isinya yang pertama e, pengobatan gurah mata, gurah mata gurah hidung gurah telinga paket gurah ah. terapi bakar ah. lanjut e, apa mau atraksi tarik ah. mobil pakai gigi oh. bisa bisa bisa makan beling makan beling nah, ah. itu nanti akan diajarkan Terus gurah mata dengan teknik tiup. Teknik tiup. Teknik tiup. Ya. Biasanya di kalangan praktis itu suka nyebutnya itu bajra. banyu bajera. Banyu nah, bajera. Terapinya dengan di tiup. Hmm. Itu gurah mata dengan dengan dengan, dengan metodenya metode tiup. Biasanya para praktisi nyebutnya itu banyu bajera. Banyu bajera. Ya. Banyu bajera biasanya. Selain itu akan diajaran diajarkan juga eh, pengetahuan eh, bagaimana sih ilmu falah ilmu palak ilmu palak hmm. ilmu palak itu akan diajarkan tentang hitungan jodoh rezeki asmara ada juga itu ya itu ilmu palak karena ilmu palak ini memang ilmu ilmu yang ada perguruannya ah, ah, ah. biasanya teman-teman yang uh, kuliah fakultas hukum dan dana hukum itu ada pembelajaran tentang uh, sejarah artis agama Islam mm -mm. ya ada jurusan di sana itu akan mengajarkan tentang ilmu palak dan itu ada uh, perguruannya dan itu ada di Jakarta. Itu uh, ilmu palak untuk hitung arah kiblat, untuk menentukan waktu puasa, kapan waktu lebaran. Hmm. Itu menggunakan ilmu falak. Ilmu falak. Ya. Nah itu akan ada diajarkan, akan nah, diajari. Akan ada diajari. Mungkin teman-teman yang mau belajar apa? Eh, tarik mobil pakai gigi. Hmm, atraksi. Mas terlibat. Atraksi bisa. Ah bisa. Ya, bisa. Yang bisa terlibat tarik tareko bagi gigi-gigi. Gitu. Nah, itu bisa nanti akan diajarkan. Terus ada juga jari petir. Jari petir. Jari petir yang dicecok nah, yang cuma dipecet. Saya pernah lihat di YouTube Jangan nah. lakukan itu ya. Adalah salah satu teman kita juga. Oh, oh, oh. <laughs> jari petir ya, oh. nah. Ada juga totok telur. telur totok pakai telur. telur. Hmm. pasien itu pakai telur. Nanti kita buatkan teman. Nanti kita kita apa kita mainkan untuk eh totok telur kita mainkan. Terus ada sentil kertas. Sentil kertas. Ya. Cuma dengan terapi model sentil kertas, pasien itu bisa melintir-melintir. Hmm. Oh, sarafnya yang kita <tuh> kita sentil. Banyak ilmu ya. Banyak ilmu, banyak kawan. Untuk yang mau belajar ya, itu bisa kawan 6 juta yang mau belajar tuh, yang ilmu-ilmu yang seperti tadi termasuk pengobatan, ya. Biasa kita juga ada Ijazah Jerman. Ada ijazah. Ada ijazahnya. Jadi untuk memantapkan si penterapis. Hmm. Jadi guru saya memang ada ijazah tertentu untuk pengobatan. Hmm. Ada ijazah. Jadi ada doa-doa untuk agar diri, untuk jaga diri. Hmm. Karena nggak semua orang yang berobat itu murni dia mau berobat. Hmm. Karena ada juga dia mau ngetes. Ngetes. ngetes. Ini trik atau murni kan gitu. Hmm. Tapi saya pastikan semua mat, e, materinya, semua keilmuannya ini bisa dijelaskan secara ilmiah dan bisa dipraktekkan dan bisa diterima logika Gurah mata bisa diterima Iya, iya, iya Gurah hidung bisa diterima Gurah telinga juga bisa Gurah hidung manfaatnya apa ini? Gurah hidung untuk membersihkan paru-paru Buatkan -paru, toksin-toksin dalam tubuh hmm. Kalau yang punya keluhan-keluhan apa biasanya ada produk-produk tuh kori, kori wah. Nah, anak-anak santri itu biasanya kalau mau ngaji mau apa biar suaranya bagus itu digurah guranya leher. di gura hidung, ah. gura hidung itu udah udah udah banyak lah gura di produk-produk pesan itu udah pasti gura hidung udah pasti tujuan apa biar suaranya bagus itu tujuan daripada gura hidung banyak manfaat gula telinga yang punya ada permasalahan Gendang telinga Ya, kalau orang bilang apa, apa namanya, bro, budak, budak, budak, nah, budak itu saudara memang dia karena faktor saraf, hmm. Juga karena faktor telinga kotor, ya kotor, nah, makanya kita gura. tapi alhamdulillah kemarin saya ada pasien perempuan, pasien perempuan, hmm. itu kalau kita ajak ngobrol begini nggak kedengaran, nggak denger, jadi kita dia ngobrol itu nggak nggak respon, tapi setelah kita gura telinga. Alhamdulillah, kontan Karena pada saat mau kita terapi gura Gura telinga kita Pasien, seperti hal dari komandan gura hmm. Itu posisi kita dengan si telinga nggak jauh hmm. Itu kurang mendengar Kurang mendengar, tapi setelah dibersihkan Setelah kita cek Ternyata benar, kotoran penuh dalam hmm. Karena sebelum kita mau terapi Gura telinga Kita pakai alat dulu Kita pakai alat, kita masukkan, kita cek Telinganya kotor, rendah ada, ada ada kerusakan gendang telinga atau enggak? Hmm. Oh ini tidak ada kerusakan gendang telinga. Oh memang ini telinganya kotor. Kita gurah, kita gurah. Oke okay. okay, kawan, untuk pertemuan sesi saat ini ini dulu perkenalan secara umum dan lebih lanjutnya yang mau konsultasi karena di video sebelumnya ada video saatnya yang sudah saya kirim di itu Itu sudah ada yang respon ya menghubungi uh, Bunda ya lewat nomor ini. Nah silakan bagi yang lain saudaraku. Uh, untuk lebih paham Hubungi nomor WA yang ada tertera itu Demikian kawan Tetap semangat Mantap Luar